Indonesia Keyakinan, keberanian, dan semangat yang teguh sangat penting untuk bertahan dari masa-masa sulit. Masalah adalah kesempatan bagi Anda untuk melakukan yang terbaik. Jangan biarkan kepalamu tertunduk. Jangan pernah menyerah dan bersedih hati. Temukan cara lain. Dan jangan berdoa saat hujan jika kamu tidak berdoa saat matahari bersinar. Petik dua. Hanya di saat-saat tergelap, kita mungkin menemukan kekuatan sejati dari cahaya cemerlang di dalam diri kita yang tidak akan pernah bisa diredupkan. Pelajari bagaimana menjadi bahagia dengan apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa mengejar semua yang diinginkan. Selain mencoba dan menang, hal terbaik adalah mencoba dan gagal. Tanda hubung. Terimalah kesulitan sebagai disiplin yang diperlukan. Kemuliaan terbesar dalam hidup tidak terletak pada tidak pernah gagal. Tetapi dalam bangkit setiap kali kita gagal. Setiap kesulitan, setiap kegagalan dan setiap sakit hati membawa serta benih manfaat yang setara atau lebih besar. Masalah bukanlah tanda berhenti, itu adalah pedoman. Kita harus merangkul rasa sakit dan membakarnya sebagai bahan bakar untuk perjalanan kita. Hambatan tidak harus menghentikanmu. Jika kamu menabrak tembok, jangan berbalik dan menyerah. Cari tahu cara memanjat, melewatinya, atau mengatasinya. Gunakan apa yang telah kamu alami sebagai bahan bakar, percayalah pada dirimu sendiri dan jadilah yang tak terhentikan. Makin besar kesulitannya, makin mulia dalam mengatasinya. Pilot yang terampil mendapatkan reputasi dari badai dan prahara. Tidak peduli seberapa lambat kamu melangkah, selama kamu tidak berhenti. Meski dunia ini penuh dengan penderitaan, ia juga penuh dengan cara mengatasinya. Hidup itu sangat menarik. Pada akhirnya, beberapa penderitaan terbesarmu menjadi kekuatan terbesarmu. Keberanian tidak selalu mengaum. Terkadang keberanian adalah suara pelan di penghujung hari yang mengatakan, saya akan mencoba lagi besok. Kegagalan tidak akan pernah menimpa saya jika tekad saya untuk sukses cukup kuat. Okmandino, ok tidak ada yang lebih indah dari senyuman yang berjuang dari air mata.